Oke okay guys, welcome to my channel Holong Tampubolon ya teman-teman ya. Nah di sini saya berkunjung dulu ke tempat peternak yang ada di di kampung saya pun ataupun di seberangan rumah saya ya teman-teman ya, ya. Nah kita lihat sini ada anak-anak bebek ya. Nah di sini kita lihat ya ada berjumlah 300 ini katanya ya teman-temannya nah, Ternyata Ternyata semua sehat-sehat ya Puji Tuhan lah, semua sehat-sehat di sini ya nah, Ternak bebeknya ini uh, Paslah berumur 7 hari 1 minggu lah Sama dengan ternak saya yang ada di rumah ya Nah ini dilihat teman-teman Ternaknya bisa kita lihat Nah, secara detail, ya, nah, bisa kita lihat. Nah, Inilah ternak yang ada di samping rumah saya. Nah, Inilah situasi ternaknya, ya. ternyata uh, di sini dia, dia tidak menggunakan jerami. Ya, kawannya hanya tempat kandangnya, dia, dia gunakan jerami. ya di sini tinggal tanahnya ya merawat nah, tanah untuk leluasa ataupun untuk bermain-main lah ternaknya makanya dilepaskan begini supaya ternyata bisa lebih luas jalan-jalannya kita lihat kita lihat di sini ternaknya nah, campur adain kok ya kawannya etuk juga ya tengok makannya lah juga ya kawannya atau ada betinanya pun sehat-sehat ya kita tengok kita tengok terlalu dekat ya gemuk ya ini ya. oh di sini air minumnya menggunakan tembakan batu ya kamanya ataupun di atas batu tesnya diletakkan ya supaya mungkin kurasa supaya enggak berenang-berenang bebeknya ya. nah, makanya di atas batu ditaruh Uh, tempat tesnya, uh, jadi tempat makannya kawan, ya, beginilah yang ada di tokonya lah, toko ternak ya. ini adalah di daerah yang terdekat lah. Uh, bisa juga menggunakan tampah ya ini, tengok punya Tangga saya ini dia punya tampah di tenguk dibikin ya tempat makanannya, supaya makanannya tidak berceceran ataupun <RX2> tidak ya oh ternyata bebeknya ngerti juga ya kawan ya waktu kita ambil dia bervideo ah semua datang ke sini ya padahal saya bukan majikan nih ya <A ruthless forgiven> saya tuh pengunjungnya oke beginilah teman-teman ya nah, aksi be bebeknya Ternyata di daerah kami ini, di rest bamban ini ternyata uh, peternak anak-anak itik banyak juga, ya kawan. -nya. Bukan hanya aku juga, ya. Uh, ini berjumlah tiga ratus, ya kawan. Uh, kita lihat, bisa kita lihat, bisa kita zoom di ujung sana. Itulah tempat tidur dia ya menggunakan alat jerami. Nah, ya. uh, uh, itu lampu yang di, di atas, ya. Katanya udah diturunkan dari atas. Mungkin ini untuk memperluas jalan-jalan, ya, ataupun untuk memperluas supaya mungkin. Kalau di atas dia sudah enggak nyok lagi, ya, nanti garatus mungkin enggak mau lagi lah. sini ya. kencingnya, so, kita lihat semua ya, tenangnya, sehat-sehat ya. Nah, umpamanya kawan pun ada, umpamanya kritik ataupun tanya-tanya ya, silakan di komen ya jangan lupa ya di subscribe ya channel hulung ya. supaya gimana supaya channel saya dapat lebih lagi mengembangkan suatu yang pasti ya inilah adalah peternakannya bagaimana solusinya ya silakan di komen ya. jangan lupa di subscribe ya beginilah nah, situasi kandangnya ya yang bisa menghibur saudara ataupun teman-temannya yang mau mengembangkan ya inilah situasi di sini ya tetap semangat tetap bersyukur apapun pekerjaan anda ya tetap semangat tetap bersyukur apapun pekerjaan anda jangan pernah menyerah tetaplah. kerja keras inilah stasi Disini. mungkin sama juga lah satu, -satu minggu lagi mungkin akan dilepaskan ke sawah nah, karena saya dengar-dengar cerita tadi sudah dua sak ya, ataupun sudah dua karung katanya pelet yang akan dikasih jadi namanya biayanya pun sudah makin besar lah ini mungkin kita minggu lagi akan dilepaskan ke sawah ya bisa kita jangkau ini sawahnya ya teman-teman ya ini sawahnya ya, teman, teman ya kita lihat ya, luas sangat ya daerah sebamban ini sangat luas ya inilah sawahnya akan yang nanti ke sawah ya luas sangat nah, bisa kita lihat ya semuanya sudah panen ya tapi sini kendala air aja ya air untuk sawahnya kendala karena belum semuanya panen ya nah, mungkin yang pertama-tama menanam lah yang mungkin baru siap panen tapi yang, yang terakhir menanam nah, belum siap panen ya nah, di situ kita kendala memasukkan air ya karena air ini merupakan dibutuhkan sangat dibutuhkan ternaknya tapi juga pula belum semuanya panen. Nah, kalau kita masukkan nanti air, ternyata semuanya orang belum panen, nah, mungkin kita kena marah ya. Ataupun kena tegur ya. Itu kita yang sangat tidak menghargai katanya. Nah, mungkin kalau udah siap panen mungkin kita akan masukkan air nanti. Ya. Kita akan lepaskan ini kita angun di sana ya. Itu punya tetangga ya. Punya. Seperti tadi ternaknya luar biasa makanya saya videokan ini ya. Jadi bukan hanya saya aja yang berternak di sini ya, banyak juga yang ya Karena apa? Karena penghasilan padi di sekarang ini kurang memadai ya, kurang memadai. Satu rantai dia hanya dua goni ya, dua goni yang dapat ya, kurang memadai. Tidak dapat lagi tiga setengah atau empat goni ya. Jadi di sini pertanian kurang memadai lah penghasilannya makanya kebanyakan semua yang di daerah Cibemban ini ada yang berternak ada yang bersemangka ya itulah popilitasnya yang dilakukan setiap harinya karena kenapa karena mungkin perekonomian kita masyarakat ini yang ada di sini mungkin kurang mencukupi ya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan untuk sekolah ataupun untuk kebutuhan yang lainnya ya makanya sini kebanyakan yang berternak Banyakinlah yang membuat ah uh, lah. Uh, Oke okay, teman-teman ya, cukup sekianlah dulu cerita saya ya mengenai ternak tetangga saya ini ya. Uh, mungkin di video kalinya akan saya tunjukkan lagi ternak-ternak yang lainnya ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like supaya channel saya dapat berkembang ataupun membuat info-info tentang lainnya, ya. oke, okay. jangan lupa di subscribe ya, di like, di comment, nah. sampai jumpa sama dengan Hong oh, Tambulon, see you next time, thank you, bye bye.